Oke okay, kita unboxing nih guys, ini kiriman dari Reza Collection, pekalongan. Saya nggak pernah unboxing, ini coba-coba. tahu dengan unboxing ini produk mas Reza Collection ya semakin banyak lah peminatnya ya, ya maaf ya ini saya harus melakukan unboxing ini ya untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran uh, produknya dari Reza collection itu kayak apa sih kayak apa sih nanti beli tipis kainnya baru dipakai sekansap -set. kayak gitu Jadi, ya kita unboxing dulunya biar sama-sama tahulah ini eh uh, apa ya pengen hmm, hmm, hmm, hmm. ya, tak hati-hati dan -hati biar nanti itu dapat ya, lagi gitu buat sopong gitu kayaknya soalnya gunteng untung kan tapi kalau tak dasar dari bawah dari itu kayaknya ini yang kenal itu kelihatannya penampakan nah ini yang versi apa ya kemarin Ya lupa nanti buka sama ini sama dua satu buat saya dan ini nggak tapi karena ini buat saya juga nah, yang beda yang ini plat sama hmm, itu yang dua kembar nah, ini. ini buka yang ini dulu ya guys ya Oke, okay guys. Oke, okay. ini lumayan berat, loh. Ini itu kriminal ya pinggiran harga lima puluh di bawah seratus. Ya, lumayan. Nah, ini tangannya keren durit-durit enggak -durit kenal es, nah itu kan. lumayan lemir kayaknya berat lagi. Oke kita buka bareng-bareng guys. Nah saya suka motifnya itu ada warnanya jadi buat apa ya ini kayak subhan gitu, sehingga itu bagus. cepat di kayaknya dingin Nggak tahu ini. lama di perjalanan ini. cepat lalu itu buka. kemarin itu tanggal apa main, sekitar 17 Januari ya, datangnya ya 10 hari lah. ya maklum yang mahal ya dua hari nyampe Oke kita buka yang ini ya. Ini motif uh, Chris kayaknya ya hampir sama. beda gambar aja Iya. Kayak hai, Saya suka ini ya. Ini tulisan hai, hai, hai, Ya. Lupa di sentri mungkin ya tembus. Jadi lumayan kok, lumayan tebal. Ya nanti kapan-kapan kita uji coba ini kena silet bisa sobek enggak? Canda, Bos. Kali. Nah, ya ya kita buka dulu ya ini ya nah kita buka dulu tanpa reklisnya yes ini bingung saya punya satu pegang kamera akhirnya ini kameranya tak kempet ini guys pakai eh uh, apanya Toei dulu ya ada tongkatnya tongkat selfie ya namanya nah tuh ya nggak sabar masalah. tapi ya tak cuci dulu lah ini nah, kita ya, menjaga ya punya kulitnya enggak sama gitu, ini eh, enggak sama, enggak kulitnya sensitif atau gimana gitu loh ya, nah, kita nggak tahu kan, namanya barang baru. Nah, ini yang tadi ya, ini yang motif yang saya suka, warna dan kombinasi warnanya itu bagus. Saya suka. Ya. Ya muka-muka ini bermanfaat juga guys. ya guys video kita <laughs> subscribe ya subscribe Oh enggak ya enggak apa-apa Tapi kok ya subscribe lah Tak kasih informasi penting ini Apalagi yang Penasaran ya kan, Informasi penting guys Nah ini biar terbungkus ini Karena nanti buat tadi ya Buat kado ya Saudara, oke guys, ya. Terima kasih atas kunjungannya. Salam persaudaraan, tetap semangat!